Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita keunggahan pertama Para sahabat ada kabar spesial banget dari Teh Yuli Di akun Instagram nya tentunya mengunggahi guest yang sangat luar biasa Para sahabat ya kita lihat kejutan tentunya dari Teh Yuli Soal foto cute dari Lesti dan Rizky Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan para sahabat, ya oleh Teh Yuli lagi bersihin foto-foto di HP satu lagi Tapi kayaknya ini bukan sih yang kalian tanyain waktu live Tuh persahabat ya Perhatikan foto cute yang ada di handphonenya Teh Yuli Ini foto cute Leslar persahabat ya Yang tentunya tertimbun Mudah-mudahan ada kejutan yang akan diberikan oleh Teh Yuli Mengenai Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat Ada hubungan spesial banget dari Bu Fir yang mana? Bupir mengunggah sebuah wasingan kebersamaan Leslar bersama Pak Yonatan, persahabat ya. Tentunya Pak Yonatan sedang berulang tahun, kita ucapkan selamat persahabat ya buat Pak Yonatan. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, barokah dan kesehatan, amin ya robbal alamin. Ini adalah salah satu orang hebat dan orang baik yang selalu mendukung, mensupport buat hubungan idola kesayangan kita. Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh bufir. Di situ tertuliskan, masya Allah selamat bertambah usia Pak Yonatan. Semoga panjang umur sehat dan sukses untuk bapak dan e t Optima. Banyak sekali tanggapan hingga dibanjiri komentar yang sangat positif dari para fans, yakni dari akun Instagram. Kartizaka mengatakan dalam kolom komentar, Amin. Barakallah fi umrik Pak Yow, tuh persahabat ya. Tentunya dukungan juga diberikan oleh fans Leslar untuk payonatan yang sedang berulang tahun. Mudah-mudahan ada kejutan dan ada kabar baik yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Ke kabar selanjutnya kita lihat juga persahabat adugan spesial banget dari akun Leslar Love. Persahabat, ya, yang mana mengunggah sebuah postingan pesan komentar dari Rizky Bilar. Yang mana tentunya kita merasa bangga dan sosok inspirasi. Terlihat dari Rizky Bilar Ini ada sebuah kalimat Pesan komentar dari Abang Bilar Di situ tertuliskan Gak apa-apa dari tadi saya udah maafin Sebelum Mbak minta maaf Jangan diulangi lagi ya Semoga kita selalu berusaha menjadi orang Yang lebih baik lagi Wow, bersabat ya Kita merasa bangga dan bahagia kepada idola kita Mudah-mudahan selalu diberikan Kesehatan, kebahagiaan Dan selalu memberikan inspirasi Untuk kita semua Farah fans dalam postingan tersebut juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh akun Leslar Di situ dikatakan, Masya Allah, sebaik ini adalah gua. Please stop, jangan ada yang nyakitin dia lagi. Jangan metang-metang dimaafin tapi malah berulah lagi. Yang kemarin dibikin story udah minta maaf. Dengan besar hati udah dimaafin terbuat dari apa sih hatimu abang dan dedek, Masya Allah. Tentunya para sahabat ya, ini menunjukkan. Jati diri. Seorang Lesti dan Rizky Bilar mempunyai hati yang sangat tulus untuk memaafkan orang lain Tentunya kita mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid mendukung, mendoakan, dan mensupport buat idola kesayangan kita Dan kegabar selanjutnya para sahabat, ada unggahan terbaru banget nih dari Kak Laudia Di sini mengunggah sebuah postingan foto cantiknya bersama si Kejora dan seorang bidadari ya para sahabat, ya Kita lihat Masya Allah Kecantikan dari keduanya terpancar mudah-mudahan Tentunya mereka juga selalu diberikan kesehatan kebahagiaan bersabat, Ya, Kita melihat idola kita semakin hari Tentunya semakin terlihat sangat luar biasa cantiknya Apalagi kita melihat senyuman dari dedek Lesti yang selalu membuat kita bahagia Ada sebuah kalimat caption juga dalam postingan tersebut yang dituliskan oleh Kak Laudia Disitu mengatakan Masya Allah Neng Dedek Lesti kejurah semoga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai baju LDYLCB di rumah aja insya allah segera launching semoga bajunya nyaman ini Menemani aktivitas teman-teman selama di rumah aja dan ya, Luar biasa mudah-mudahan usaha dari idola kita dilancarkan dan disukseskan. Amin ya robbal alamin. Dalam postingan tersebut juga banyak komentar hingga respon yang sangat positif para sahabat ya, ya ini salah satunya dari akun Rosales Larni para sahabat ada komentar Masya Allah idola Atlasti Kejora Tentunya luar biasa kecantikan yang terpancar di Atlasti Kejora Membuat kita semakin bangga dan bahagia Mudah-mudahan ada kejutan selanjutnya yang kita dapatkan